Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, sebelum materi hari ini kita mulai Kita berdoa terlebih dahulu Doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil Islam dinana wa bi Muhammadin nabiyyu wa ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini ustazah akan menjelaskan masih seputar tentang kol-kolah. Apa itu kol-kolah? Kol artinya memantul. Hurufnya ada lima, yaitu dal, po, of, bak, jim. Apabila salah satu huruf kolkola dal, po, kof, ba, jim berharokat sukun, maka membacanya harus dipantulkan. Nah, kolkola juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kolkola suhro, yang kedua kolkola kubro. Kali ini, Ustazah akan menjelaskan apa itu kolkola kubro. Nah, kemarin sudah Ustazah jelaskan apa itu kolkola suro. Sekarang, Ustazah akan jelaskan kolkola kubro. Kolkola kubro yaitu jika huruf dal, po, of, be, jim. Mati di akhir ayat. Contohnya, baris nomor satu. sampingnya latar ahad. Sampingnya, Latarkabun Baris nomor dua sampingnya baris nomor 3 sampingnya Hari. Nah itu tadi anak-anak cara membaca kolkola Kubro. Yang ustazah tandai eh, anak panah warna merah itu berarti huruf kolkola yang dibaca mantul atau dipantulkan ya. Oke okay, anak-anak, terima kasih pertemuan hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa Ashadu asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.